Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor, dimanapun kalian berada di FOTV kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar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 ada unggahan spesial banget persahabatnya yang wajib kita tahu di unggahan akun instagram sendal putih underscore bilar Disini mempunyai sebuah postingan video bang diri ya yang tentunya tidak tinggal diam Untuk selalu menciduk, markonah, dan netizen yang selalu menyinyir dan selalu syirik hingga memfitnah kakak Rizky Bilar Bang Dery menyampaikan, persahabat ya Kalau belum ada data valid, mending stop Atau nanti bisa dituntut kalau tak terbukti Ini kode keras dari Bang Dery, persahabat ya Atau Leslar Team Yang tentunya persahabat ya Kalau belum ada data valid dari Markona Tentunya mending stop persahabat ya Atau nanti bisa dituntut oleh tim Leslar Entertainment Bila mana tak terbukti persahabat ya Ini adalah kode untuk merkonah persahabat ya bahwa tim dari Leslar itu tidak tinggal diam Dan kita lihat di kalimat caption yang dituliskan dalam postingan tersebut tuh udah di Kalau yang suka komen fitnah gak jelas buat media dan haters hati-hati ya persahabat ya Dan untuk berikutnya persahabat ya perhatikan di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon dari para fans yang dari akun Ningsih Norhati mengatakan Diam bukan berarti gak bertindak, mereka militans Memang Diam tapi tindakan gak tinggal diam Jadi siap-siap buat marakona, kuyang atau apapun namanya Tuh persahabat ya Tentunya hati-hati bila tak terbukti Siap-siap anda bisa dituntut persahabat ya itu Yang disampaikan oleh Bang Dery sebagai pembelaan untuk kakak Rizky Bilar dan untuk berikutnya juga persabazah ini ada cerita menarik nih ya di postingan kakak Bilar nih yang tentunya mirip banget opa Korea ya banyak sekali pujian dan tanggapan ya salah satunya di sini ada komentar diberikan dari akun Widya Silawati underscore di situ mengatakan asal jangan pakai hijab aja bang katanya tuh dengan kerja Rizky Bilar menjawab Udah jilbab bini gua, pas nyobain langsung digaplok sama bini. Katanya, "Wow, <laughs> hanya bini yang bisa gaplok kakak bilar." Di persahabatnya, masya Allah, cute banget ya. Mudah-mudahan selalu bahagia untuk rumah tangga. Idola kesayangan kita. Dan persahabat ya di sini ada kalimat caption juga yang dituliskan. Suka banget pas si kakak nyebut bini, si kakak bangga banget kayaknya sudah ada bini pastinya dong persahabat ya bahagia dan selalu tentunya persahabat ya terlihat senyum di raut wajahnya kakak Rizky Bilar. Dan untuk berikutnya persahabat kita lihat di sini ada terbaru ya, masya allah luar biasa diunggah tentunya persahabatnya lagi dengan putian sekar bilar kembali nih, masya allah luar biasa, cedukan vitamin bahagia untuk kita semua akhirnya, rizky bilar, lesi kejuaraan unggul juga nih persahabat ya dan salvox sama yang di belakang ada lintar juga ya, masya allah ikut foto juga, ada kalimat caption yang dituliskan, alhamdulillah pasangan halal favoritku kelihatan juga tuh, masya allah luar biasa, kita lihat keselis selanjutnya. Wow, Masya Allah bersahabat ya, terciduk tuh Kakak Bilar dan Dedek Les sedang ngobrol bareng ya Masya Allah Dan di komentar, perhatikan bersahabat ya di situ ada komentar diberikan dari akun Glass. sampai halal Ketika tukang foto ikut ke foto WKWK, -WK, konsepnya bagus Bang Adlin, Masya Allah Dan untuk berikutnya juga bersahabat ya Ada komentar lain diberikan dari akun Sayang Dot Mandi mengatakan, uluh ulu mantan makin meresahkan dulu asal pas sama gue, kenapa gue suruh pakai kupluk kagak mau ya Ini cute banget nih persahabat ya Kakak dan nenek itu aslinya putih kinclong kamera bapaknya ini yang perlu direvisi katanya tuh persahabatan dari akun Harian Da Fitri Luar biasa dukungan hingga support serta doa terbaik selalu diberikan dari fans sejati untuk Lasty dan kakak Rizky Bilar Kita masih menunggu kabar dan kejutan selanjutnya Mudah-mudahan ada kejutan baik dan bahagia dari idola kita Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar. Tentunya, mungkin ini lo informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.